cek cek cek welcome to back uh, otong spin hari ini kita akan coba pola slot gacor hari ini, ya, seluruh kita akan bantai-bantai Olympus dengan modal modal Rp80.000an saja kita bawa modal 87000 kita coba cari profit manis di bet 1200 dulu seperti biasa ya sur kalian pasti paham kita coba langsung gaskan saja lah ya kita cari pola-pola mantapnya biasa awal manual dulu ya seluruh jangan lupa jangan risau jangan kalau manual dulu kita coba tes putarannya dulu kita lihat putarannya bagusnya di mana ya seluruh kita rombak-rombak dulu putarannya langsung jaskan saja <tuh> siat, siat, siat, siat. minum dulu minum minum minum dulu kita double change dulu langsung biasa ya quick 20 kali ya seluruh ya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 jangan ragu jangan bimbang mayat cuma dia RTP 8.000 pastinya hmm, mahkota pecah enak nih merah dulu kasih merah dulu kasih uh, mahkota tiga biji nih harusnya di hmm, mantap uh lagi dong lagi dong hmm, kuningnya jadiin dong kuningnya jadiin anjir cincin turun sebelah kanan anjir kurang lumayan 14.000 kali 14, 14. Hmm, 200an belum apa-apa masih di nafas-nafas awal kita udah dikasih JP JP, JP mantap kalian enggak mau kalian enggak pengen yuk langsung gaskan aja ke RTP 8000 pastinya situs lo tergacol tersolid sandero jaga dunia akhirat. untuk link daftarnya saya sematkan di pin komen langsung gaskan saja Cocol cocok manja di RTP 8000 yuk gaskan gaskan gasku, gaskan dulur dulur semua ya seluruh karena cuma di RT pelamar bekal yang biasa mengetahui RTP game real live 24 jam per menit perdetik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau kayaknya ya dan cuma di rtp8000 kalian bisa mengetahui rtp game real life 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yulah segera aja untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku ayo kasih lagi dong uh, lumayan lah ya seluruh tampil udah 19 sisa tiga kali lagi yuk nyawa-nyawa terakhir uh, kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap-mantap Aduh belum ada yang konek yuk last-last ini last kuning dulu kasih yuk gendang turunin dua lagi anjir malah itu lumayan lah ya seluruh ya kita profit lumayan 3240-an lah ya jadi bawa modal 87.000 kita udah dikasih naik-naik dikit yuk kita cari profit-profit lagi coba syukur kita dapat pola-pola petir merah petir jenda pun boleh petir-petir mantap lah yuk turun-turun-turun pecah-pecah banyak gitu kan mantap gitu loh enak buat thumbnail loh Yuk, ah oh, maka terpecahin dulu Aduh Ijo nanggung makutan nanggung anjir aduh duh duh, -duh kita coba ya seluruh biasa turboin dulu kita coba riset-riset putaran-putarannya dulu naik bed sekalian yuk manual dulu biasa ah 10 kali aja lah ya manual biasalah sampai gue manual diklik Aduh kita c kita lihat putaran-putarannya dulu kita lihat yang mantap-mantap dulu terus 10 kali belum ada tanda-tanda konek-konek mantap ini ayo kasih yang mana patah kasih yang guri-guri pastinya ดูดูดูดู belum ada tara-tara last anjir nggak mau Yap kita langsung coba double ceng aktif ya jangan lupa double ceng aktif kita coba turbo dulu 30 kali ya seluruh ya us kasih kuning kasih kuning kuning kuning atas ke mantap merahnya jadiin sekalian enak nih merah jadiin dulu merah jadiin dulu mantap m hmm, scatter di mana ya susah nih wuh cincin aku nganjir uh sayang tadi momennya lumayan itu tadi sebenarnya atas mahkota jelas keter satu anjir nggak mau lagi ayo usuh. kasih lah kasih, lah. kasih lah. karena kita mainnya di RTP 8000 pasti bisa dikasih profit karena tadi pas awal main start check itu RTP masih di angka 85% harusnya masih gator gas turun dong dua aduh kuning ternyata nah masalah kita lagi mencoba teori-teori seperti biasa ya yes, seluruh kalau buat kalian semua virul-virul lama pasti paham cara main saya yuk yang pertama itu manual dulu 5-5 lima, lima sampai 10 kali double change off terus langsung gaskan quick atau turbo double change off ya mainnya cuma gitu saja pola-pola simbol dari saya yang selalu berhasil membawa profit-profit manis dengan modal-modal reset ya, pastinya karena kita mainnya di rtp 8000 sebelum bermain selalu cek rtp game jadi kalian bisa tahu rtp gamenya lagi bagus atau enggak seluruh gak makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain cek rtp game dulu aduh hijaunya dulu dong jadi mantap hmm turun dong dua anjir nggak mau jadi sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu rtp gamenya tuh lagi gacor atau enggak kan kalau gacor lumayan lumayan gitu loh baru kita coba ya manual lagi kah kita ngetes-tes dulu ini terombok-robok putarannya dulu seluruh kita coba cari momentum-momentum yang mantap gitu loh naik bet lagi ke 4800 kita coba double ceng kita coba quick 20 kali yus kasih paham kasih pecahan-pecahan manis kasih sekitar-sekitar isi daging boleh yus tiap hari kita mainnya cuma kayak gitu seluruh jadi buat kalian semua viewer baru bisa diterapkan pola-pola ini dan pola ini biasanya berfungsi sebet intinya selalu kuduh aduh tuh, tuh tuh gelas dong aduh gelasnya turun dong gelasnya dulu biru boleh uh biru dulu ah, atas makot eh atas gelas kasih petir hm, lumayan bang lima kali lima belas 800.000 seluruh 800.000 seluruh aduh duh, duh, duh, JP JP mantap anjir coba kalau tadi kali merah gitu wow, auto max win bosku tapi enggak papa kita dapat 800an ya yes, tuh kita profit hampir satu jutaan sih harusnya ya harus kita naik mati dulu sembak-sembaknya ya bosku uh, gurih teman tuh Yo, buat kalian semua langsung gaskan saja ke main di RTP 8.000 untuk linknya saya sematkan di pin komen juga gaskan gaskan baru kita kelarin spin ini ya seluruh ya kalau emang enggak ada tanda-tanda gacor lagi kita langsung auto kabur saja lumayan juga profit kita hari ini ya seluruh ya dawa modal 85.000 naik ham lebih dari sejutaan tadi Yo. nah ini kalau turun dia ya ya kita rendikan aja. Yang terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment subscribe-nya. Bye-bye ya seluruhnya. Jangan lupa cocok-cocol -cocok menjadi RTP 8000 pastinya.